di pasar mas, ya, di pasar, terus terus di lain terus, di di pasar, Hai eh, mas mas mas, angin angin angin Mas, angin angin angin angin angin angin angin awas Awas, awas, awas, awas, awas. awas. awas. angin langsung loh Ini aman gak ini mas? Ini sih kan teknistik horror percaya. Temper singan bali, Mbah. ini, apa itu? Krimis langsung krimis langsung ini, iya ini, ini kok, mbak saya nah, daun pisang apa-apa pembalap apa apa apa? sih tutup ini kok kamera Coba yuk, mar. tarik salah satunya ya kan benar Masuk itu masuk Kemulai Kemulai Kemulai Badanya kemulai banget loh Ini kuning aja mana Kemulai banget loh Oh ini tengah-tengah Oh ini tengah-tengah Iya, kayaknya loh, dan suruh narik malah <laughs> masuk sendiri. Kan, polisi sudah dibuka, loh. Deng deng. Gimana mungkin tujuannya yang pada datang ke sini apakah ada urusannya dengan seni pun saya enggak paham ya. Iya loh. Nekat <Sess> <Sess> <Sess> banget lo. Bodohnya jogetnya kok pakai itu. Asik banget kok. Bang yakin Bang. Saya baru lihat duget badak, jogetnya loh bang sana deketin, jadi jadi jadi jadi jadi sini jadi jadi jadi sini jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi <ogr> hahaha so well ibu <again> Wah. Pembohong Coba ditanyain sambil ditanyain siapa tahu bisa ngomong. tontonan mas malu masa eh mana enak banget Ih, ini ush anginnya kok semua Coba tarik lagi nih, coba Assalamualaikum. Kalian datang ke tempat ini Bertujuan Untuk menjadi Tukang kendang Saya Penasaran Kok pohon Seperti ini bisa Mengeluarkan suara kendang Apakah itu karena Sampean yang membunyikannya itu adalah murid dari saya Oh murid, berarti sampean yang itu Benar Apakah banyak manusia yang datang ke sini Untuk meminta biar menjadi pengendang Tentunya Untuk menjadi penapu kendang yang hebat hmm. Agar di setiap ketukannya Membuat para manusia berkorban Hmm. apa kalian sudah siap, siap. untuk menjadi penabuh kendang siapa namanya bilang raten bilang oh ini ya ini bilangnya mas hmm. Hmm. terus sampean uh, meminta apa kepada para manusia yang datang ke sini saya tidak minta apapun Hanya kalian persoan saja ke tempat ini Dan melakukan ritual tempat ini Setidaknya Kau menghargai tempat ini Iya saya menghargai Terus siapa itu penari? Ini adalah murid saya Sebagai penari Lus banget yo, Den Raden Apakah? Banyak juga yang belajar nari di sini Tentunya banyak Saya sering mendengar bahwasannya kesenian uh, itu ada yang kerasukan Apakah itu salah satu dari keraganya sampean? Namanya apa sih? Indang Indang Tidak Oh tidak? Di sini Hanya membuat Pemain kandang kita lihat pandai zaman. dan suaranya enak untuk didengar dan bunyi hmm. bergoyang selain itu tidak ada tujuan apa Pak Sampai? tidak saya mau tanya kepada kamu. kalau memang saya belum bisa uh, membunyikan suatu kendang Apakah hanya saya belajar denganmu langsung saya bisa? Tentunya tidak Oh tidak Kau harus mengetahui ketukan-ketukan dalam setiap bunyi nah, Tugasnya sampan berarti apa? Membuat manusia yang mendengarnya itu berkeinginan Oh terlihat enak seperti itu Seolah-olah seperti Kau masuk dalam suara kendang itu hmm. Terus kalau sampai nah, Manusia mendengarkan Masuk ke dalam kendang itu Terus lalai tidak. Itu tujuannya maksudnya Tidak Oh tidak Terus apa Itu adalah sebagian Pekerjaan dari Penabuh kendang Saya hanya membantu Untuk Bisa Memuaskan para pendengarnya Sehingga Dia bisa diundang kemana-mana Karena Dengan manusia itu Yang menabuh kendang itu terlihat enak dan yang mendengarnya seperti masuk ke dalam suara itu menguasai kendang apa saja di sini kendang jawa oh, itu. kalau itu coba atau ini kendang apa Cepung. Cepung bisa kalau itu seperti kendang pastinya saya bisa apakah coba ya pengen denger ya Oh ya coba uh, apa namanya dibunyikin bunyikan lagi loh maksudnya loh cair ya apa cair pong apa apa yang versi Jawa ya ya monggo. Seperti apa contohnya? Nah. Apakah kau ingin memuji saya? Hmm, tidak. Ya penasaran, ya. penasaran lah. Lumat banget ya. hmm, kok. Baiklah jika kau ingin mendengarkan. Hmm. Terima awesome.